Beginilah kehidupan Sokyung di panti asuhan remaja perempuan. Sebelumnya pada episode 7 kita mengetahui jika Sokyung dibawa ke panti asuhan remaja perempuan oleh Jo dan Tae. Sokyung sebenarnya ditipu oleh Jo dan Tae karena Sokyung sama sekali tidak tahu jika dia akan dibawa ke panti asuhan karena Jo dan Tae mengatakan bahwa Sokyung akan belajar di Italia. Namun Sokyung malah berakhir di panti asuhan dan diserang oleh penghuni panti asuhan di sana karena bersikap arogan. Selain itu Sokyung juga masih mengira ayahnya bersikap baik padanya dan berharap Jo dan T akan menjemputnya dari sana. Selanjutnya saat makan bersama, Sokyung kembali membuat ulah dengan mengatakan kalau makanan yang disajikan tidak layak dan seperti makanan babi. Penghuni panti asuhan lainnya kemudian meminta Sokyung untuk tetap diam dan memakan makanannya selagi masih diberi makan. Sokyung yang tak terima dengan hal itu kemudian menendang meja dan membuat semua orang terkejut. Seketika keadaan menjadi sangat kacau karena salah seorang anak mendorong Sokyung ke arah tiang. Sokyung yang sudah sangat kesal memukulkan kepalanya ke arah tiang hingga kaca pecah. Anak-anak lain kembali berusaha menghentikan Sokyung namun tetap tidak bisa. Sokyung kemudian berteriak dan berguling di lantai karena kesakitan. Tak lama penjaga datang dan membawa Sokyung pergi keluar. Setelah sampai di luar, Sokyung kembali melawan dan mendorong para penjaga dan berusaha kabur seok -yung juga memukul penjaga menggunakan ayunan dan menggigit tangan penjaga dan menendang mereka agar bisa lolos. Setelah itu seok -yung berlarian menuju ke sebuah ruangan dan bersembunyi di sana. Para penjaga pun kebingungan mencari seok -yung yang bersembunyi. Setelah situasi aman, seok -yung kemudian keluar dan berusaha kabur namun Jo dan Tae tiba-tiba muncul dan memanggilnya. seok -yung sangat senang dan sumringah melihat Jo dan Tae ada di sana. Karena dia berpikir Jo dan Tae datang untuk menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat itu. Namun hal itu sepertinya tidak akan terjadi karena setelah kejadian ini Sokyung akan dikurung di sebuah ruangan agar tidak bisa kabur. Namun sebelum itu Jo dan Tae sepertinya akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sokyung sehingga hal itu akan membuat Sokyung merasa sangat bersalah dan kecewa pada dirinya sendiri. Selain itu Sokyung akan menyesali seluruh perbuatannya selama ini dan akan menangis karena kecewa pada Jo Dante. Sokyung kemungkinan akan dibantu lolos oleh seseorang yang ada di asrama tersebut. Meskipun sebelumnya anak itu membuli seok Sokyung, namun setelah melihat Sokyung membenturkan kepalanya di tempat makan, anak itu akan merasa kasihan pada Sokyung dan membantunya keluar. Selain itu Sim Suryon pasti akan datang untuk menyelamatkan Sokyung dari tempat itu dan membawanya pergi.